sudah umum diketahui, bahwa bersolawat kepada Rasulullah adalah salah satu wasilah atau perantara yang paling cepat untuk mengabulkan segala hajat. Bukan hanya untuk hajat dunia, akan tetapi juga untuk hajat akhirat. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 100 kali setelah subuh dan setelah maghrib, maka akan dikabulkan bagi orang tersebut 100 macam hajat. Yaitu 30 hajat di dunia, dan 70 hajat di akhirat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya? Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membaca, "Innalaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kemudian dilanjutkan membaca sebanyak 100 kali, "Allahumma shalli 'alaihi." Dengan demikian, selawat yang kita baca adalah genap 100 kali. Semoga video singkat ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.